Hanya perlu saya ingatkan, bolak-balik hati-hati, kamu hati-hati. Saya ikutkan. Satu tuh seperti itu nggak baik, nggak baik kalau negeri kita makin subur fitnah, hoax, tuduhan-tuduhan tidak berdasar. Nggak tahu apa. Barangkali nasib saya dibeginikan terus ya. Eh, nggak tahu saya memang. Setelah saya ikuti, ya kembali seperti yang saya alami pada tahun 2016 dulu Saya dituduh di fitnah, menunggangi, mengerakkan, membiayai, sama dengan sekarang menuduh seseorang, saya dalam hal ini, yang tidak mengandungi kebenaran Saya menjadi korban Akhirnya kan sekarang baper, ya enggak panik Akhirnya sekarang curhat di media dan di mana-mana. Saya sakit hati. Saya dituduh. Saya di fitnah. <muluh> Saya sakit hati. Apa Jokowi? Anda belum merasakan. Maksudlah tidak menjabat menjadi rakyat kecil seperti saya Hello, Pak SD Karena saya berandai-andai, seandainya Jokowi jadi presiden sejak tahun 2004 Mungkin saat ini kita sudah menikmati infrastruktur yang bagus di seluruh pulau di Indonesia Sementara tol laut pun sudah menghubungkan transportasi antar pulau dengan masif Rakyat pun menikmati jaringan internet hingga ke pelosok Transportasi dan komunikasi dua hal penting yang dibangun oleh Jokowi untuk rakyat Kalau kedua hal ini beres dan merata, maka rakyat akan makin makmur Tentu saja saya sadar bahwa itu sekedar khayalan Bahwa ada waktu 10 tahun di mana duit rakyat nggak jadi apa-apa Dan malah jadi sasaran korupsi Nyebelin banget kan? Hmm... Lucunya, para kader Partai Demokrat sekarang ini kerap menyerang Jokowi. Ketumnya pun sok pinter mengomentari kinerja pemerintah. Memangnya sudah bikin apa? Atau tanya saja, bapaknya sudah bikin apa selain proyek-proyek mangkrak macam Hambalang? Padahal Presiden Jokowi pun sudah menyelesaikan beberapa proyek mangkrak, loh. Nah, mungkin karena kualat sama Presiden Jokowi, jadi ada saja kejadian yang mengungkap dosa dan borok lama SBY ketika masih jadi presiden yang baru saja terbongkar terkait data PNS pegawai negeri sipil Hal ini diungkap oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Bima Haria Wibisana Dia mewaparkan bahwa sejak Indonesia merdeka baru dilakukan dua kali dilakukan pemutakhiran data PNS Pertama tahun 2002 itu dilakukan melalui data daftar ulang PNS dengan sistem yang masih manual Kemudian pada 2014 kita melakukan kembali pendataan ulang PNS Tapi saat itu kita sudah melakukannya melalui elektronik Ujar Bima Pemutakhiran pada tahun 2014 itu yang kemudian membongkar fakta penting dan memadukan Hasilnya apa? Ternyata hampir 100 ribu, tepatnya 97 ribu data itu misterius Dibayarkan gajinya, membayarkan iuran pensiun, tapi tidak ada orangnya Ungkap Bima Waduh kok bisa? Itu yang berkuasa selama 10 tahun ngapain aja? Kok data PNS sampai tidak beres, bahkan jadi data bodong? Masakan selama 10 tahun tidak tergerak untuk mengecek data PNS? Atau niatnya memang tidak untuk bekerja? Soal data ini konsisten dengan apa yang juga diungkap oleh mantan menteri keuangan di era SBY, Muhammad Khatib Basri Ketika ia menceritakan pengalamannya menjadi menteri keuangan Saat dia harus menetapkan target penerima bantuan sosial, namun data orang miskin tidak tersedia dengan ketiadaan data tersebut, maka akhirnya pemerintah memutuskan penyaluran bantuan tunai dilakukan melalui antrian. Dengan asumsi bahwa warga kelas menengah dan menengah ke atas tidak akan mau menghabiskan waktu buat antri hanya untuk mendapatkan bantuan tunai sekitar 200.000. Jadi hanya orang-orang yang membutuhkan saja yang mau antri. Tapi Basri menjabat sebagai Menteri Keuangan di akhir masa pemerintahan SBY, ZAK Mei 2013 hingga Oktober 2014. Artinya, data orang miskin juga tidak pernah diolah selama dua periode SBY berkuasa, dan sekarang terungkap data PNS pun juga tidak pernah dicek dan diurus dengan benar, memalukan sekali. Lalu bagaimana kondisi data PNS saat ini? Menurut pelaksana tugas kepala biro humas hukum dan kerjasama BKN, Pariono, data misterius tersebut waktu itu sudah disampaikan ke masing-masing instansi untuk ditindaklanjuti. Zak 2014 data misterius sudah berkurang Kemudian BKN mengubah sistem pemutakhiran data Atau pendataan ulang PNS dengan sistem baru Menurut Bima Haria Pemutakhiran data saat ini tidak lagi dilakukan secara berkala Karena sudah bisa dilakukan secara mandiri oleh masing-masing PNS Bahkan sudah ada aplikasinya Buat PNS memperbarui datanya sendiri Yakni aplikasi Myself. Sepertinya sudah memakai SAP seperti di perusahaan-perusahaan swasta bisa jadi ya, saya tidak mencari tahu lebih lanjut Yang pasti, juga sudah ada monitoring untuk memastikan bahwa masing-masing PNS Sudah memutakhirkan datanya Dan sudah pula diterbitkan aturannya Apakah PRP pemerintah Presiden Jokowi sudah tuntas? Tentu saja belum Terkait data, kita sedang menuju ke sana Ke arah yang lebih baik Integrasi data penduduk nampaknya juga makin baik Dengan makin seringnya kita diminta mencocokkan nomor kartu keluarga dengan nomor KTP tapi tetap masih banyak kekurangannya, bahkan sempat cegukan hebat dengan adanya kebocoran data yang diduga berasal dari BPJS Kesehatan. Ketika pengumpulan dan pemutakhiran data makin baik, pemerintah dihadapkan dengan tantangan menjaga agar data tersebut secure, aman, tersimpan, dan tentunya tidak sampai bocor. Hmm, seandainya saja Jokowi jadi presiden sejak 2004.